Hai viewers, kalian pasti pernah ngalamin yang namanya siku terbentur bukan? Anda pasti dapat mengingatnya, bagaimana rasanya? Rasa geli akan muncul dan menjalar dengan, dengan sensasi seperti tersetrum <tuh> Lalu, sebenarnya apa penyebabnya? Yuk, kita bahas hanya di channel Tahu Gak. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya, gan. Sebenarnya, penyebabnya bukan ada listrik di tulang kamu, ya, gan. Melainkan pada saat terbentur, pada daerah siku terdapat tendon atau bagian dari otot, dan jika terkena tendon tersebut. Maka otot tersebut dapat berkontraksi. Selain itu, pada siku juga terdapat beberapa sarap yang juga dapat menyebabkan rasa seperti kesetrum. Sarap tersebut bernama sarap ulnaris yang bergerak di sisi belakang lengan Anda dan di sekitar bagian dalam siku menuju lengan bawah, sarap ulnaris adalah salah satu dari tiga sarap utama di lengan dan terdapat beberapa lokasi di mana ia dapat menegang, tapi umumnya sarap ulnaris menegang di bawah siku. Sarap ulnaris adalah sarap yang ada di dekat tulang ulna. Sarap ini adalah sarap terbesar yang tak terlindungi baik oleh tulang maupun otot, sehingga biasa mengalami cedera saraf ulnaris akan terasa kesetrum pada saat epikondilus medialis dari tulang lengan atas terbentur dari belakang atau dari bawah. Pada saat ini, saraf ulnaris terjebak di antara tulang dan kulit. Bukan tulang ini yang terjebak, Egan. Yuk, balik lagi rasa seperti setrum saat siku terbentur. Orang-orang menyebutnya funny bone atau kalau diterjemahkan berarti tulang lucu. Sebenarnya funny bone adalah sebutan untuk tulang lengan atas. Saraf tersebut juga terhubung dengan jari kelingking dan jari manis dengan serabut saraf sehingga akan terasa seperti gatal di sana ketika siku Anda terbentur. Nah sekarang sudah tahu kan, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini karena kami akan membahas sesuatu informasi yang belum kalian tahu.